Bupati Sopeng Sambut Rombongan KKS Tarakan di Sopeng Inilah selebes Bupati Sopeng Andika Swadirazak menghadiri acara ramah tamah pemerintah Kabupaten Sopeng dengan rombongan kerukunan keluarga Sopeng dan Ikatan Wanita Sopeng Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara di Taman Kalong Sopeng, selasa tanggal 27 September 2022 malam. Ketua KKS Kota Tarakan, Erwin Wello mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sopeng yang telah menerima kedatangan mereka dengan baik. Tentu kami sangat senang dan bahagia diterima dan disambut dengan baik di Sopeng mulai dari penjemputan di Pare-Pare, ujarnya. Erwin menuturkan bahwa warga Sopeng yang ada di Tarakan hidup rukun dan damai. Jarang sekali ada yang berbuat onar dan melanggar aturan. Karena kita ketahui orang Sopeng adalah orang yang patuh, matan resiri, budaya malu yang tinggi. Bupati Sopeng, Andi Kaswadi Razak, atas nama pemerintah daerah, menyampaikan selamat datang di tanah leluhur kepada keluarga Sopeng yang bermukim dan sudah menjadi penduduk di kota Tarakan. Kita bisa melihat di mana kota Sopeng juga sementara terus dibenahi. Kami bersama para pejabat dan seluruh elemen yang ada termasuk Forkopimda yang tiada henti memberikan kami semangat dan dorongan untuk memajukan Kabupaten Sopeng, Ujar Kaswadi. Yang terpenting kami berharap kepada Ketua KKS Kota tarakan bersama jajarannya agar mendata semua warga kita yang ada di sana. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kita bisa melihat data tersebut. Karena itu adalah tanggung jawab kita terhadap satu kampung dan satu tempat dengan kita, lanjut Kaswadi. Acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Bupati Sopeng Andi Kaswadi Razak dan Ketua TP PKK Sopeng H.J. Nurjanah Andi Kaswadi kepada Ketua KKS Kota Tarakan Erwin Welo dan Ketua IWS Kota Tarakan Rahmania Arzak. Kemudian penyerahan kenang-kenangan oleh Ketua KKS Kota Tarakan kepada Bupati Sopeng. Kegiatan ditutup dengan persembahan tari Patenung oleh siswi SMA Negeri 2 Sopeng dan persembahan tari Jepin dan pergaulan oleh anggota IWS Kota Tarakan. Turut hadir pada kegiatan ini, Wakil Bupati Sopeng dan para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sopeng.